Tanda, uh, kamu... COVID adalah penyakit yang paling umum, sama seperti flu gejalanya, biasa. Misalnya, gejalanya, gejalanya Gejalanya sama, ada sesak nafas dan lain sebagainya. Ya, itu gejala yang paling umum di dunia, itu uh, apa namanya, sesak nafas, uh, sakit tenggorokan, uh, mual, yang menyebabkan kematian. Yang yang meninggal, mas ini, mas harus hati-hati yang mening, Yang selamat dari COVID ini, 99% lebih loh.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 ...yang mempuny mempunyai diet yang sangat sempurna, chances Anda sembuh itu sangat-sangat besar. Oke, itu, itu, kan, itu kan karakternya. Tapi angka 99 persen, saya ingin mengetahui dari mana angka itu? Karena eh, sampai sekarang tidak ada satupun orang meninggal yang hanya karena COVID. Eh, bukan, ya, 99 persen kan data fix, data real. Itu sudah melakukan ya. perhitungan. Kalau WHO jelas, ada data seluruh dunia, Worldometers dari John world Hopkins University misalnya. Tapi Anda menyebutkan ya. 99 persen, dari mana data itu?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 Seperti itu. Buktinya sekarang sampai sekarang. Anda Mampu belum jawab saya, Bung Menjering. 99% Anda katakan sembuh corona, penyakit corona, 99% sembuh. Itu data dari mana? An jika Anda tidak berusia, jika Anda tidak berusia di atas e, 60-an dan Anda tidak memiliki penyakit bawa apa bawaan? Anda akan sembuh, buktinya sudah banyak banget pasien yang sudah sembuh Sekali anda lagi itu karakternya, tapi angkanya yang, yang saya apa? tanyakan uh, Saya ke Bung Hermawan, Bung Hermawan betulkah kemudian apa yang disampaikan nah. oleh Bung Menjari 99% penderita corona sembuh? Oke, jadi ginilah ya, saya coba uh, bandingkan antara SARS, MERS dan COVID ya Karena ini rompun corona ya, ya. Hmm. Jadi waktu SARS kejadian tahun 2002, kasusnya di dunia itu sekitar 8 ribuan Dan SARS juga mulai dari Cina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 Konspirasi yang paling luar biasa itu Bila Mereka. konspirasi itu dikendalikan dike oleh kekuasaan Sekarang kalau kita negara-negara populer di dunia Seperti Rusia, China, Amerika, Israel, Inggris Itu adalah negara-negara power Dengan uh, populer yang luar biasa Dan semuanya sekarang uh, luluh lantak Dalam arti kesakitannya itu luar biasa Karena corona oh, ini Saya, mengulang, nah. punya ah, terus Saya berikan kesempatan Bunga Jerings Anda mengatakan ya. enggak Ada negara Ada yang kemudian enggak. tidak, tidak. Tidak kolaps hari ini, ada kemudian negara yang tidak sama sekali. Negara besar kita bicara oh, ya. Kolaps itu, kolaps itu diciptakan oleh pemerintahnya sendiri. Saya punya teman di semua yang negara yang disebutkan oleh Pak Dr. Rodi, saya punya okay. teman di negara itu semua. Mereka bilang itu semua mainstream media mengabarkan hal yang tidak sebenarnya. padahal Di sana sebenarnya biasa, normal rumah sakit sepi di sana semua. Rumah Tapi, sakit sepi? Di mana Anda, anda punya data itu? Silahkan Anda gali sendiri, karena data-data...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 Putunya di Bali enggak ada rumah sakit rusu tuh. Enggak ada enggak ada tempat yang butuh relawan enggak ada. Media memberitakan oh 400 orang di Bangli di Bangli daerah di Bangli positif. Padahal itu cuma rapid test. Berita di Net di Metro sudah bilang positif. Positif rapid test. Ada positif rapid test, ada positif corona. Anda baca secara detail apakah positif rapid test atau positif corona? Karena dua ini, hal yang berbeda. Tayo. Mereka baru rapid test, beritanya sudah naik 400 warga Bangli positif Corona, ngerti nggak? Metro TV, ya, Metro yang ditangkap itu, itu kurang ajar nggak tuh? Coba bayangin perasaan masyarakat yang dibilang positif itu, mereka tidak tahu apa-apa orang-orang kampung ini, mereka dites mau aja dites, terus mereka tiba-tiba ngeliat berita, oh, ternyata kita sudah positif, gimana dropnya mereka? Secara psikomatik mereka stresnya gimana? Orang yang punya sakit jantung mereka akan meninggal.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 Data yang benar adalah buktinya sampai sekarang di Bali yang meninggal hanya karena COVID empat orang dan, dan dua, dua, dua orang itu imported case. Dan Indonesia dan, kan bukan cuma di Bali ada yang lain juga nah, dan Indonesia itu disampaikan nasional. Mas, Indonesia bukan cuma di Bali dan Mas juga harus dinat. Indonesia bukan cuma Jakarta, oke? Okay? Ketika Jakarta gawat nggak harus Indonesia ikut gawat, ngerti nggak? Dan disampaikan oleh Satgas COVID kan seluruh Indonesia Bung Jering, bukan hanya Bali, Satgas bukan hanya Jakarta? Saking apakah punya, punya persepsi yang sama? Enggak. Per eh, Satgas COVID di misalnya di Aceh, Aceh semua sembuh. Itu gara-gara apa? Kita nggak tahu kan.